Di video kali ini kita akan membuat foli atau dubbing audio untuk kebutuhan iklan coffee pocket yang kemarin kita buat. Bagaimana biaya scene pembuatan audionya? Jangan kemana-mana tetap di channel ini. Nah, kita udah bikin iklannya. Kemarin kita udah bikin uh, videonya ya. Rantan -rantan jadi kayak dari botol jatuh, udah itu... Uh, pembuatan proses pembuatan uh, kopinya kayak gimana. Jadi sekarang episode kali ini kita bakal ngebuat untuk kebutuhan audionya. Jadi pas jatuh itu audionya harus kayak gimana. Jadi kita nggak pakai audio yang full dari hasil kamera, tapi kita bakal uh, dubbing lagi atau ya dubbing lagi vi, uh, botol jatuh itu suaranya kayak gimana. Kita bakal nyoba Ngulik-ngulik lah biar audionya bisa seperfect mungkin. Jangan kemana-mana. Yuk langsung kita praktek aja. Nah kita bakal ngambil audio video-video uh, iklan yang kemarin itu. Kita pakai clipon, clipon boya. Kita bakal nyobain, kita eksperimen aja ini. Uh, kita bakal ngedapetin audionya bakal kayak gimana. temen-temen ikutin aja. Jadi clipon ini bakal saya coba simpen di sini. kita bakal ngetes dulu tes tes oh ada ada suaranya kita bakal coba simpen si audionya di dalam sini Hmm. kita harus nyimpan agak daya sih. kita bisa harus silent dikit, Benar-benar ada suara. sekarang kita bakal ngambil audionya kayak kemarin. Kemarin kita udah ngambil si kopinya jatuh, udah itu kamera kita kayak bikin kayak slider gitu. Sekarang kita ngambil audio uh, si butiran biji kopinya jatuh. Yuk, kita seperti biasa pakai clip on boya. Ya. Sip. nih teman-teman bisa lihat di sini clip onnya kita sengaja masukin ke dalam biar ada suaranya. Sekarang kita bakal nge-record suara audio dari uh, tag yang grinder. Uh, suara grinder dan yang lain-lainnya. Langsung yuk. Sekarang kita bakal Untuk audio tetesannya Press Kita terakhirin untuk pengambilan audio ini, audio pas penggabungan antara kopi dan susu. Kita nggak bakalan, soalnya sama-sama benda cair, jadi kita cuma ngambil audionya aja. Jadi kita cuma misain doang antara air dan air, ya kopi dan kopi. Yuk, eh, coba. Seru juga ya, kita bikin audionya itu bener-bener nggak -bener ngambil hasil dari kamera, tapi kita bener-bener bikin lagi audio. Walaupun sekarang itu hanya Jeki atau saya itu cuman punya clip on boy ya, cuman ngambil-ngambil audio untuk iklan itu, nggak tau ya, disebutnya volley, dubbing atau apa, cuman saya lagi emang belajar lagi untuk audio, pengen bener-bener serius belajar audio. Makanya saya coba untuk bikin iklan ini, audionya full. Gak full sih, beberapa emang benar record lagi untuk kualitas audio yang lebih baik. Semoga hasilnya lebih baik. E, kita bakal tampilin hasil video iklannya full audio dan videonya itu di akhir. Kalau teman-teman udah lihat hasilnya juga itu di video kemarin, kalau nggak salah udah, udah full itu dengan audionya. Nah, sebelum jadi tutup, jangan lupa, pesan jagi, selalu pesan saya itu adalah. Kuasai basicnya dan kenali alatnya. Sampai jumpa.